Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini adalah pemakaman dari Eyang Ganda Soli Yang kita mau coba untuk membuka misteri dan kejadian-kejadian eh, yang sifatnya mistis Ini kita bersama tim dari Hikmah Hikmah apa, Pak Aset? Nah ini perkenalkan Pak Aset dari Padepokan. kita kedua dulu aja,